Salam hormat kami sampaikan kepada kawan galah ling sana kala keruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom

Om Rahayu Rahayu Rahayu Partiwa Kawan-kawan segala dan sana segala kawan eh, Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidakaktifan di dalam eh, Mengisi konten karena kondisi HP yang dulu sering digunakan upload eh, Mengalami kerusakan dan sangat lama untuk

proses perbaikannya karena kesibukan yang sangat padat dan baru kali ini ingin mengupload lagi setelah ada kemarin setelah HP-nya baik kita coba siaran langsung alhamdulillah bisa kemudian kita mau coba upload lagi hari ini kabar tidak baiknya lagi kemarin HP-nya jatuh lagi retak lagi nih

Nih layarnya nih nah, layarnya retak Oke okay. semoga hal ini tidak mengurangi semangat kawan-kawan segala dan sangat segala kruan baik youtuber pemula maupun youtuber senior yang telah monetis dan juga kepada kami yang menjadikan kami semakin semangat ketika melihat uh, saudara-saudara kawan-kawan segala dan sana segala kruan yang aktif

Uh, mengupload untuk membersihkan waktu selamat menyaksikan ini kegiatan yang kita lakukan bersama-sama dengan beberapa tokoh adat dalam hal penyambutan uh, bapak pejabat dari Polda Kaltim kita sambut dengan acara tempong tawar mungkin jika ada kemiripan di beberapa daerah

bisa jadi itu adalah satu petunjuk bahwasanya memang dahulunya kita adalah berasal dari satu. Karena pesan leluhur kami, sesungguhnya <tuh> siapapun datang dan berdiam kelak di negeri ini, di tanah ini maka datang ke tanah leluhurnya sendiri. Mungkin ada kajian-kajian tertentu yang ke depan kita harus lakukan untuk lebih menemukan hal ini. Oke, mohon maaf atas uh, ketidak

nyamanan karena terlalu banyak uh, omong-omongan. Ngomong Selamat menyaksikan.

Bantuan personal untuk pengembangan

Come <clears throat> on.

Oke, okay, terima kasih telah menyaksikan uh, <tuh> ini konten. Semoga menjadikan uh, kita semua semakin arif bijaksana dan semakin semangat melestarikan budaya luhur dari bangsa ini, leluhur bangsa kita semua. Dan semoga segenap

lestari budaya baik yang tetap semangat, sehat panjang umur, dan selalu dimudahkan di dalam upaya upaya lestari Terima kasih. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.